sudah lama saya tidak mereaksi sebuah hal yang viral di Malaysia guys ya. Banyak sekali mungkin channel-channel yang membahas ya, tapi mungkin di channel saya ini agak-agak jarang gitu kita membahasnya. Kemarin-kemarin, dua bulan yang lalu mungkin kita sudah banyak membahas tentang hal-hal viral di Malaysia, termasuk dari Nur Muhammad Channel dan juga Wani Channel. Nah, di sini guys ada sebuah hal yang viral di Malaysia, salah satunya adalah anak mengidam nak naik kereta kebal. Hajat ibu hamil tercapai dengan bantuan ATM Wow terbaik ATM ya Oke okay, langsung saja saya sudah penasaran Macam mana beritanya Macam mana hal viral ini Langsung kita play videonya Let's go Jangan lupa guys subscribe ya Like dan komennya Baru tulah di laman sosial Apabila seorang ibu hamil Bukan mengidam untuk makan sesuatu Namun ah. dia mengidam untuk naik kereta kebal. Pusir wow. video di TikTok Oma Alicia dipercayai okay. dia merupakan ibu kepada wanita hamil tersebut Dan demi memenuhi permintaannya, dia telah membawa anaknya itu ke kem Angkatan Tentera Malaysia wow. di Sungai Besi Akhirnya, atas budi bicara anggota tentera, mereka sekeluarga dapat memiliki kereta hidamnya. kebal tersebut Dan anaknya itu menangis gembira kerana dapat melepaskan rasa mengidamnya selama ini Wow Perjalanan ke Sungai Besi jumpa banyak track Oke, okay. abang askar cakap tengah loading jadi kena pergi juga camp Sungai Besi. Ah. sampailah kami ke camp. Syukur dalam lepas sekatan kami bagi tahu urusan kami. Senyum abang abam tu. Allah. Yaps. Umar macam nak turun je Tahan kereta kebal tu Haa <laughs> Okey Allah Kak Ngah kata bukan yang ni Kereta kebal yang lain Umar dah pun ni <laughs> Okey guys Ya Allah. Kasih, Mama. Kasih, Papa. yang mana kereta kebalnya ya banyak guys ya di parkirannya masya Allah Juga. Ah, ngidam jangan anggap benda ni mengarut yang rasa. Ah, yang lalui je boleh tahu. Tak tahu lah Itulah ni. Okey, Oma. Okey, Oma melalui fasa mengidam. Oma tahu apa rasa bila tak tertunai hajat mengidam tu. Yalah, guys. Oh. Kenal. Oma tak malu meminta bantuan. Oma tahu. Mesti boleh andai kita usaha. Betul lah. Ya, ni, ni, ni. ya Allah, terima, ya terima kasih Mudah-mudahan. Dipermudahkan semuanya. Okey. Oma tahu ramai abang askar dah berkeluarga. Itu sebab dia orang walaupun nak tetap merealisasikan mengidam Kak Engah. Betul si betul. Saya, saya berdoa ya Allah. Allah. Berarti mau naik yang ini ya guys ya Allah. Allah. Kalau ini jadi kesalahan kami Mohon ampun kami tahu Bukan senang untuk meminta macam ini Betul lah Allah. Allah, guys, yang tahu suasana daripada hati ya kan? Ibu ini, makcik ini bukan hal mudah ya. Kalau kita istilahnya mengidam, ada juga yang sangat pelik juga ketika mengidam. Ya, guys, ada yang mengidam makan genteng, makan tanah liat, ada banyak kayak gitu. Guys, ada juga yang mengidam hal-hal yang tidak ada, kadang ya kan? Nah, itu susahnya gitu, masya Allah. Dan ini nangis loh ya. Nangis karena terkabul istilahnya. Apa yang istilahnya diidam-idamkan? Nah, ngidam itu kayak mengidam-idamkan ya. Pengen ini, pengen itu gitu loh, guys. Allah dah boleh naik goyang-goyang, baby dalam perut. Oh iya, ke masya Allah, senanglah, baby tuh. Allah, masya Allah. Nah sampai di sini saja cerita kak Nga mengidam nak naik kereta kebal bergerak. Terima kasih banyak membantu. Thank you semua. Wow, sampai sini saja. Oke. Okay eh hey, yang awalnya nangis jadi senang Masya Allah Masya Allah keren Masya Allah Oke foto dengan askar sekali Masya Allah ini so, ini yang dinaikin berarti ya guys ya Wow keren hai, kecil hai, hai, hai, hai, Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya anak mengidam nah, naik kereta kebal. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah request ya. Dan di sini guys bantuan daripada ATM memang terbaik lah. Memang betul setiap orang pasti mempunyai keluarga dan apabila istilahnya istrinya hamil pasti mau tentara mau polisi mau orang biasa mau pejabat pemerintah yang namanya ibu hamil permintaannya itu memang aneh-aneh. Dan itu memang dari cabang bayinya seperti itu guys Jadi buat teman-teman semua yang belum menikah Ya nanti kita akan merasakan ya Kalian akan merasakan gitu Bagaimana jika istrinya hamil dan mengidam hal-hal pelik ya <laughs> Kalau istri saya pas hamil itu dia minta cilok guys Cilok tapi udah malam banget sekitar jam 11 jam 12 malam Dan saya keluar rumah naik motor untuk mencari itu dan hasil nggak ketemu guys <laughs> dan habis itu ya udah besoknya baru ketemu ciloknya itu dan ciloknya itu minta yang gimana gitu yang emang emang pokoknya yang gitu lah guys pokoknya nggak bukan cilok yang kayak biasa gitu tapi Mintanya itu yang ciloknya khusus, memang yang seperti ini ada spesifikasinya seperti itu, dan itu sangat-sangat berkesan dalam diri kita, dalam hati akan ya kenangan yang sangat indah ketika kita istilahnya akan kehadiran seorang anak seperti itu. Guys, coba kita akan lihat komentar-komentar daripada netizen di sini, guys Pasti lucu-lucu, pasti bagus-bagus ya. Alhamdulillah, terbaik pada abam-abam askar. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sayu hati bila tengok kelakuan. Baik dan menerima mereka dengan kebahagiaan hajat ibu mengandung. Oke, okay guys, itu komennya. Alhamdulillah, ya, memang banyak celahnya yang menolong daripada ibu mengandung itu tadi, ya. Kan, Alhamdulillah, terima kasih, Abam, ATM, semuanya, jasa kalian selalu dikenang pasti. Assalamualaikum, Allahumma ala alaissalam Muhammad. Oke, okay, Alhamdulillah, niat baik. Nak naik kereta kebal tak ada jadi Naik kereta perisai pun uh, jadilah ah, Syukurlah rakyat Malaysia Alhamdulillah baik tentara Orang awam kebanyakan berhati mulia Moga Allah diri merahmati dan mengasihi kita semua Amin ya robbal Alamin Harap menteri-menteri pun dah capai kemerdekaan ini Dilembutkan hati ya kan Berubah ke arah kebaikan dan senantiasa Utamakan negara dan rakyat Betul lah Oke okay. Bagus ya komennya Alhamdulillah, terima kasih, Abam. Abam, askar macam ini baguslah. Dapat mendidik anak-anak, minat nak jadi tentara. Ah, dapat naik kereta kebal, senyum sampai ke telinga. Ah, alhamdulillah, suka hati ya kan? Ah, semoga anak itu menjadi seorang jenderal yang baik, insyaallah ya semogalah anak daripada ibu tadi ya kan Makcik tadi itu ah, Cita-citanya mungkin jadi tentara juga guys Menjadi panglima mungkin Saya tak faham lah Semoga nanti menjadi anak yang baik Berguna bagi nusa, bangsa, dan juga negara Tentunya dengan masyarakat juga Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys Saya memenuhi diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Dan bagaimana komentar teman-teman dengan video ini ya kan Memang terbaiklah Abang Askar ya teman-teman sekalian. Terima kasih kita doakan semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Dan juga keluarganya selalu diberikan keberkahan ya kan. Kebahagiaan juga amin amin ya robbal Alamin. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya peminut untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.